Halo halo halo halo halo Kamu, welcome welcome welcome welcome ya, baik lagi ya besti barang, mamang baraya sepinal ya cuy seperti biasa kita di sini akan membagikan sedikit bocoran dan tips gacor bermain Starlight -like Princess lagi ya Brodi. semoga di hari yang cerah dan indah ini kita dikasih yang mantap-mantap ya cu. Oh ya, cuy, by the way, yang mau tahu memang main di mana itu cuy. Memang masih bermain setiap menemani lahan tergacor, terkecil, dan terpercaya, ya, boy. Untuk link pendaftarannya, udah memang taruh di pin komentar, ya, besti. Pokoknya, buat kalian semua yang belum mempunyai ID-nya, gaskin, gaskin, dan gaskin, ya, cuy. Karena di sini juga sedang banyak event-event menarik yang sedang berlangsung yang bisa kalian ikuti, ya, cuy. Tapi perlu kalian ingat juga, ya, boy, main game slot itu diusahakan menggunakan duit bebas, ya, besti. Jangan sampai menggunakan duit beras, apalagi duit orang tua ya cuy, nanti yang ada melah jadi beban keluarga ya boy. Game shot ini juga sangat beresiko, apalagi buat kalian semua yang belum 18 tahun ke atas, jangan ya boy, memang tidak disarankan. Game juga ini juga ide langsung dikasih 4 sekitar, mm -mm. lumayan ya guys. lah tambahin lagi, nggak mau ya boy. <tuh> ya pokoknya tetap bermain aman, enjoy, relax, enjoy, aman, dan si anjay, mantap jiwa ya cuy. Pokoknya, simak terus dari Mamang, jangan skip-skip video ini karena akan ada kejutan yang sangat menggelegar ya boy. Salam JP dari Mamang, salam sensasional, Gaskeun. Bye. <laughs> I'm going to